Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Firman Sa Channel e, Masih membahas Soal P3K tahap 2 tahun 2021 Kompetensi teknis Profesional guru geografi SMA Madrasalia Jangan lupa subscribe Like dan komen supaya saya lebih semangat Lagi dalam Menyajikan video-video Pembahasan soal P3K Kedepannya Baik langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Soal yang pertama, amati gambar berikut ini. Bentuk muka bumi pada gambar tersebut di atas diakibatkan oleh A. Abrasi B. Ablasi C. Deflasi D. ekstrasi E. Maswastin teman-teman, jawaban yang tepat kira-kira. Nah, baik, sebelum kita jawab, kita bahas dulu. Uh, jadi salah satu bentuk tenaga eksogen adalah erosi. Jadi teman-teman tentunya sudah tahu tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi ya. Uh, salah satunya erosi adalah tenaga eksogen dengan pengikisan batuan pengikisan oleh gelombang air laut disebut sebagai abrasi. ini bukan di laut jadi yang abrasi otomatis bukan. kemudian pengikisan oleh tenaga air disebut sebagai ablasi. ini gambarnya sungai teman-teman. Ya, kemudian pengikisan oleh tenaga angin disebut dengan deflasi. kemudian pengikisan oleh air yang mencair disebut dengan Eksarasi Bentuk meander di sungai terbentuk akibat pengikisan aliran air pada sungai tersebut Jadi sungai ini erosinya disebabkan oleh air ya Air air aliran sungai itu sendiri Maka jawaban yang tepat adalah Ablasi B ya. Lanjut soal ke dua 14, ya teman-teman Sebagian besar masyarakat Magelang menjadi pengrajin patung dan produk berbasis batuan. Hal tersebut berlangsung karena dukungan A. Tersedia bahan baku dan banyak konsumen B. Penduduk terampil dan pendidikan tinggi C. Pendidikan tinggi dan banyaknya konsumen D. Budaya lokal dan penduduk terampil E. Tersedia bahan baku dan budaya lokal Teman-teman, jawaban yang tepat dari soal ini kira-kira Disimpan jawabannya ya Lanjut ke pembahasan Oke, jadi kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah Dekat dengan Gunung Api dan Candi Borobudur Dengan kondisi tersebut, bahan baku berupa batu-batuan tersedia dan budaya lokal yang berkembang memungkinkan masyarakat berpotensi mengembangkan kerajinan dari batu berupa patung dan kerajinan Jadi tentunya teman-teman sudah tahu jawabannya kan? Ya, jawabannya E Tersedia bahan baku dan budaya lokal yang mendukung masyarakat Magelang menjadi pengrajin patung Selanjutnya Suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi, dan merupakan dataran rendah. Aktivitas penduduk yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah A. Pertanian pangan B. Pertanian bahan baku industri C. Budidaya tanaman hias D. Perkebunan hias E. Budidaya ikan hias Silakan teman-teman disimpan jawabannya. Oke. Okay. Pembahasan suatu wilayah dengan kondisi tanah yang subur, curah hujan yang tinggi dan terletak di dataran rendah sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Jadi teman-teman tentunya sudah tahu jawabannya dari pembahasan ini. Iya, jawaban yang tepat adalah pertanian pangan. Sebenarnya dari soal ini kita dapat tahu kalau tanahnya subur, curah hujannya tinggi, berada di dataran rendah, maka aktivitas yang cocok adalah pertanian pangan. Nomor selanjutnya, ini hitungan teman-teman. Kita sering merasakan suatu tempat dengan tempat lain mempunyai suhu udara berbeda. Bahkan di suatu tempat yang sama mengalami perbedaan suhu perbedaan suhu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ketinggian tempat jika suhu kota Semarang yang berada di pesisir adalah 28 derajat celcius berapa suhu kota Bandung yang terletak di ketinggian 768 meter apakah A 23,38 derajat celcius atau KB 24,38 derajat celcius apakah C 25,38 derajat Celcius atau KD 26,38 derajat Celcius atau E 27,38 derajat Celcius teman-teman silakan kalau mau mencari nanti jawabannya bisa kita samakan oke okay. uh, dalam gradien temperatur sebesar 0,6 derajat Celsius. tadi kita ketahui bahwa antara kota Semarang dengan kota Bandung selisih ketinggiannya adalah 768 meter uh, rumus yang digunakan adalah TX sama dengan TO dikurang H per 100 dikali dengan 0,6 Teman-teman tentunya sudah tahu Tx adalah uh, suhu kota yang dicari atau suhu ketinggian tempat yang dicari. Sementara To adalah suhu ketinggian awal atau suhu yang diketahui. Kemudian dikurang dengan H. H ini height, artinya ketinggian tempat. 100 ini konstanta atau ketetapan dikali dengan 0,6 yang didapatkan dari gradien temperatur vertikal. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Tx sama dengan 28 dikurang 768 per 100 kali 0,6. Kemudian, 28 dikurang dengan 7, 768 kurang 100 tadi, hasilnya 7,68. Kemudian, kalikan dengan 0,6. Selanjutnya, 28 dikurang dengan 4,08 yang dihasilkan dari 7,68 kali 0,6. Hasilnya 23,392. Teman-teman, karena jawaban di sini tidak ada yang pas 23,38, maka kita ambil yang mendekati yaitu A. Aa Selanjutnya, meletusnya gunung berapi mempunyai dampak yang sangat luas. Secara global, dampaknya adalah: a. Terjadi banjir lahar dingin yang menimbulkan korban jiwa; b. Terjadi kebakaran hutan di sekitar puncak; c. Semburan gunung berapi melenyapkan spesies tertentu; d. Semburan gunung berapi menyebabkan perubahan suhu global; e. Menyebabkan terjadinya tsunami Sebenarnya dari soal ini teman-teman Kita langsung tahu jawabannya Jadi kata kuncinya adalah secara global Artinya menyeluruh Teman-teman bisa memilih mana di antara sini Yang ada kata kuncinya sama Atau paling tidak ada kata menyeluruh Baik, kita lihat pembahasannya Kenaikan suhu global disebabkan oleh beberapa faktor Salah satunya adalah oleh peristiwa alam Berupa meletusnya gunung Berapi Jadi kita lihat dulu A itu tidak ada kata kuncinya Gunung berapi dan global B juga tidak ada Kemudian C ada gunung apinya Namun menyebabkan spesies tertentu Artinya tidak global Maka jawaban yang tepat adalah D. Semburan gunung berapi Menyebabkan perubahan suhu secara global Atau menyeluruh Next W. Kopen. Memperkenalkan pembagian iklim utama dunia menjadi lima klasifikasi yang dilambangkan dengan lima huruf besar. Daerah yang dicirikan dengan besarnya penguapan dibandingkan endapan hujan (n-axis of ev evaporation of precipitation) dalam klasifikasi iklim kopen disebut a. tipe iklim a, b. tipe iklim b. C, tipe iklim C, D, tipe iklim D, E, tipe iklim E. Teman-teman, uh, perhatikan pembahasan berikut ini. Nah, dalam klasifikasi kopen terdapat 6 golongan iklim dan 12 tipe iklim pokok, yaitu, kita mulai dari yang pertama, tipe iklim A. Iklim hujan tropik, suhu bulan terdingin di atas 18 derajat Celcius. Berarti bukan ya, jadi kata kunci yang disini tadi adalah dicirikan dengan besarnya penguapan dibandingkan dengan endapan hujan. B, ik, uh, iklim B, iklim kering, curah hujan lebih kecil daripada penguapan. Jawabannya B, kita lihat dulu yang ketiga. Iklim C, iklim mesotermal. Suhu bulan terdingin antara 0 sampai 18 derajat Celcius, dan suhu terpanas berada di antara di atas sorry, 10 derajat Celcius. Iklim D, iklim mikrotermal, suhu bulan terdingin di bawah 0 derajat Celcius, sedangkan suhu bulan terpanas di atas 10 derajat Celcius. Kemudian iklim E, iklim kutub, suhu bulan terpanas di bawah 10 derajat celcius, iklim H, iklim pegunungan suhunya sama dengan iklim E tetapi disebabkan karena letaknya pada ketinggian lebih dari 5000 kaki maka dari pembahasan ini teman-teman tentunya sudah menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah iklim B, berarti jawabannya B, itu iklim B selanjutnya meningkatnya suhu global menyebabkan terjadinya El Nino yaitu perubahan pergerakan arah angin di kawasan Pasifik. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami A. curah hujan yang menyebabkan terjadinya beragam bencana. B. hujan tidak teratur yang merepotkan petani dalam mengatur pola tanam. C. hujan semakin berkurang yang berdampak pada hasil pertanian. D. Panas berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan E. Panas sementara yang membantu penyerbukan tanaman dan buah Teman-teman, El Nino dan La Nina adalah perubahan iklim Perubahan iklim, El Nino dan La Nina ini Kalau kata kunci dari saya, itu sangat mudah sekali sebenarnya Kalau El Nino itu kemarau kalau La Nina penghujan. Tentunya dapat kita simpulkan kalau La Nina berarti penghujan akan menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia banjir atau hujan dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian kalau El Nino tentunya akan menyebabkan kemarau. Panas berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Baik, sebetulnya, ini dilihat langsung ke pertanyaannya. Pernyataan diperhatikan nasional global A. Baru kita lihat ke sini. Satu, penaitan pen Kita lihat, kata kuncinya adalah dampak pemanasan global. Kita lihat dulu di sini. Oke, okay. yang pertama. Yang pertama. Perubahan iklim global atau regional. Kemudian, berarti di sini perubahan cepat pada ekosistem. Terjadi pergeseran masa panen. Nah, di sini ada juga. Nomor tiga, perubahan cepat pada ekosistem. Berarti nomor tiga, Otomatis yang ada angka dua, salah. Berarti jawabannya antara C dan D. Kemudian kita lanjut. Lihat, pengaruh pada kesehatan manusia. Ada, nomor 4 Berarti jawabannya otomatis D, 134 dan 6. Pengaruh pada lapisan kosong 100 P. Jawaban yang tepat adalah D, 134 dan 6. Selanjutnya, daerah aliran sungai yang mempunyai ciri memiliki dua jalur sub daerah aliran sungai yang sejajar dan bergabung di bagian hilir dan memiliki resiko banjir yang cukup besar di titik hilir aliran sungai adalah... Daerah aliran sungai dengan corak A. Corak bulu-burung B. Corak radial C. Corak paralel D. Radian sentripetal E. Anular Teman-teman tentunya sudah tahu uh, Daerah aliran sungai dengan corak Oke, okay. menurut Ada empat. Yang pertama, corak bulu burung. Disebut bulu burung karena berbentuk aliran sungainya menyerupai ruas-ruas tulang dari bulu burung. Anak sungai langsung mengalir ke sungai utama. Corak seperti ini resiko banjirnya relatif kecil. Maka corak. Oke. Okay. subdaerah aliran sungai yang sejajar dan bergabung di arah hilir memiliki resiko banjir yang cukup besar di titik hilir aliran sungai maka yang anular dan sentripetal salah jawabannya antara b dan c namun di radial tadi itu titik-titik tertentu wilayahnya berbentuk kipas sementara kata kunci di sini uh, memiliki dua jalur daerah aliran sungai maka jawaban yang cocok adalah corak aliran berarti corak Pak. tarel jawaban yang tepat adalah c nah ini ya next danau mempunyai manfaat besar bagi masyarakat berikut ini wujud pemanfaatan danau agar manfaat bisa tetap lestari a Memanfaatkan danau untuk wisata kuliner dengan membangun wisata apung B. Membangun hotel di pinggir danau agar dapat pemandangan yang indah C. Memanfaatkan air danau untuk industri minuman kemasan untuk dikomersilkan D. Memperbanyak jaring apung untuk meningkatkan produktivitas perikanan darat E. Memanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan membangun bendungan Air laut adalah proses meresapnya air laut ke daratan yang disebabkan oleh melonggarnya pori-pori tanah. Melonggarnya pori-pori tanah tersebut terjadi karena air tanah semakin berkurang akibat disedot oleh manusia untuk uh, berbagai kepentingan. Nah, dari sini, teman-teman tentunya sudah tahu jawabannya. Yang tepat adalah. Iya, jawaban yang tepat adalah B. Pengambilan air tanah berlebihan. Oke, nomor 24 atau selanjutnya. Arus merupakan gerakan air laut untuk baik vertikal maupun horizontal. Sehingga menyebabkan perairan selalu dinamis. Arus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Arus yang disebabkan oleh angin adalah... Apakah A. Arus Ekman atau B. Arus termohalin? Atau KC, arus pasang surut. Atau KD, arus geotropik. Atau KE, wind driven current. Oke, okay, teman-teman perhatikan pembahasan ini setelah jawaban teman-teman disimpan. Oke, okay, uh, berdasarkan penyebabnya, arus dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah arus Ekman, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Kemudian B, atau kedua, arus termohalin, yaitu arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Kemudian yang ketiga, arus pasut, dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Arus geotropi, arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendakar dan gaya korolis. Atau ke wind driver current, arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan Nah, teman-teman, jawaban yang tepat adalah arus Ekman. Jadi, arus Ekman dipengaruhi oleh angin. Jawaban yang tepat tentunya A. Baik, selanjutnya, secara ringkas, Alfred Russel Wallace dan Mac William Carweber membagi fauna Indonesia menjadi tiga tipe, yaitu tipe Asiatis, Australis, dan peralihan. Berikut yang termasuk ke dalam fauna peralihan adalah a. badak bercula satu, beo ok, nias, bekantan, atau kera belanda dan orang hutan. b. burung kasuari, cendrawasi, kakak tua, dan badak bercula satu. c. komodo, cendrawasi, kakak tua, badak bercula satu. d. beo nias, bekantan, kera belanda, orang hutan dan Anoa daratan, e, komodo, babi rusa, anoa daratan dan burung maleo. Teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah Oke, okay. fauna peralihan adalah fauna yang terletak di zona antara zona asiatis dan australis. Fauna di zona tersebut tidak ditemukan di kedua zona yang lain. Fauna tersebut terdiri dari komodo, rusa, Anua, Daratan, dan Burung Maleo Nah teman-teman kita lihat dulu e, Peralihan Kenapa jawabannya tidak Yang A Karena badak-badak Ini merupakan Hewan khas wilayah Asia Kemudian burung kasuari, cendrawasi, kakak tua, badak usulah 1 juga itu australis, yang ini ada badaknya, itu Asia, kemudian Komodo. Cendrawasi, komodo ini berada di peralihan, sementara cendrawasi, kakatua, itu berada di australis. Badak itu berada di Asiatis, kemudian yang D, bekantan, orang hutan, anoa, anoa ini ada di aus. Di peralihan Namun orangutan Ini berada di wilayah Asia Nah yang E Komodo, Babirusa, Anua Dan burung maleo Merupakan hewan endemik Atau berada pada wilayah fauna peralihan Maka jawaban yang tepat adalah E Baik Teman-teman terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like dan komen channel saya Firmansa semoga bermanfaat dan teman-teman sehat selalu dan lulus pada seleksi P3K tahun ini